ketika kita menonton sebuah pertunjukan ataukah pertandingan sepak bola misalnya ataukah mungkin dalam turnamen olahraga salah satunya. Di dalam pertandingan itu untuk bisa menengahi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya kalau misalnya dia berada dalam sebuah pertandingan, harus ada yang menjadi pihak penengah diantara mereka Itu disebut dengan wasit Wasit mungkin diambil dari kata-kata wasotan dalam Al-Quran Yang artinya pertengahan Itulah makanya posisi wasit tidak boleh memihak di Antara dua kutub Tidak boleh ada yang berat sebelah dia harus berdiri di tengah Dia harus memperlakukan Kedua belah pihak itu dengan adil Karenanya dalam Ajaran Islam Di Al-Quran disebutkan Wadka dalika ja'alna kun umat Karenanya Di dalam beragama kita harus memiliki wasatan Sifat-sifat wasatan Bagaimana wasit itu bersifat mengambil tindakan Memperlakukan berbagai pihak Itu kan dia berada pada posisi yang adil Tentu menurut pihak-pihak Dia dianggap dipandang sebagai penentu tapi karena itu, karena posisinya dia adalah sebagai wasit, maka dia tidak boleh bersebelah Sama ketika kita memahami ajaran agama kita Kita jangan sepotong-sepotong uh, Kita harus adil memahaminya Kita harus memahami dengan seluas-luasnya Sebagaimana hancuran memahami agama secara kafah, secara menyeluruh, Supaya kita tidak gagal paham Memahami agama setengah-setengah Memahami agama Secara parsial itu memungkinkan Kita hanya Pada posisi Yang Ekstrim, ekstrim kiri Atau sekali ekstrim kanan jikalau kita pahami di ekstrim kiri Maka dia akan kekiri-kirian Pemikirannya, ataukah mungkin Dia akan menjadi sekuler Terus kemudian Kalau dia ekstrim kanan Maka dia akan memungkinkan Menjadi terlalu radikal, karenanya memahami agama harus dengan moderat.